Bro, hari ini kita akan nyusul pidatu di sungai, guys. Dia lagi mandi-mandi. Kita lihat ya. Oke, okay? kita naik motor dulu. Ya, ini nggak terlalu jauh dari rumah guys sungainya, sekitar setengah kiloan lah. Dan biasa ada di sini tuh kita, kalau habis lebaran hari Raya Idul Fitri kita lebaran ke tempat lagi. Jadi kita cuma makan-makan doang. Ah ini rame banget penasaran beda tuh lagi apa nih saya lihat bro rame bro bro rame banget ya nanya siapa nih hilang nih waduh sampai ada yang bikin tenda-tenda nih waduh ini bukan tempat piknik, jadi tempat piknik sekarang bro oh, rame ya oke okay, guys, kita akan seru-seruan sini dulu lah kita cari dulu pidatul di mana sekarang wah rame banget bro kaya apa mbak? tuh, iya nih motor kular saya semua nih bro jam penugasan dia memang dari kemarin tuh mau bikin acara di sini. Karena saya telat bangunnya, jadi kita datangnya terakhir nih. Aduh, udah ramai banget tuh Ini rame banget bro, tapi saya nggak lihat pidato ada di mana. Oh itu? kok ternyata dia bikin tenda jauh sekali bro. Nah, lumayanlah kita jalan, ada setengah Kilo lagi ini satu jadi kita di Ada yang main kartu ini lagi. Nokleng -nokleng mata nih lagi nongkrong nongkrong sambil makan lanset nih. Guys main di sungai. Tidak berani situ kamu. Mana kakak Ade? Tuh gak ada. Wah wow, bagi temannya tidak ayo Eh sini ya pegangan, coba. Tadi gak? <tutuk> <tuh> bukan begitu kayak kakak adeng itu loh kayak kakak adeng ah, pidato kayak kakak adeng begitu tuh masuk di bandir dulu masuk di band oke guys gak pakai anaknya guys gak naik biarin guys kayak guys lah itu guys wah Wah, ketuaono, buat gini loh, guys, buahnya uang sekali. <tuh> kayak namanya Super guys. Kayak Super kayak Super ya, guys. Jadi, itu ini, wati ini, wati. ini penuh, penuh. No, no. oh. Oke. Wah, wow. ada. Nah, ada senang, nah, mana kamu? Lulu, Sini deh, pernah uh, Buang, buang. Ayu lagi, tidur lagi. Eh, ini berani sekali nih, udah pagi pengaman ini. Eh, dulu. Eh, pintar <San> Tidak takut, minta tolong. Eh, minta tolong. Senang main <San> Tuh, oh. oh, bisa renang Tuh, oh, ada peling juga tuh Tuh, oh. oh, peling udah bisa berenang Tuh, oh, ada yang oh, kakak ada yang saya gak sudah pucat. Wah, wah, Hajinya dari ada tuh gak sampai tinggi berapa sih datu? Nah, hajinya tidak ya. Enak di situ ya. ini beneran ramai bro Dan gak seperti yang saya bayangkan kiranya sedikit juga keluarga saya aja ternyata ada sekitar 20an lebih 20an lebih ke kepala keluarga nah, seru ya nah, seru ini oh. oh, seru nih jangan ikutin arus ya ya ya kami itu siapa namanya kumanan siapa kak Dani oh dia udah nangis Oh rame. Siapa itu? Di itu? Selamat. Pertama enggak berani begitu. Enggak apa. Gitu. gitu. Gede, Gede di tempat yang dalam oh. Gede nangis Nangis gade. Gade minum air Gede minum air Oh, itu gantungan aja kagak ada yang lagi yuk kita kagak ada lagi Data aku di, di tengah, data aku tadi di tengah sana. Kakak Adil nangis, ya? Oke, bosku, kita mari-mari dulu, ya? Oke, kita lanjut lagi. Pas makan-makan. Mereka gulir banget bro kalian eh Guys, ini kele, guys. Si Google mengandok eh, enggak. Oke, Bapak, pecah ganjil, guys. Mau ini lurus, dari situ, guys. Cau, tak berair lah. Oh. Oh. Ini lagi <tuh> <pidatung> mana ini? Enggak disiram air aja, disiram begitu loh. Ya, disiram air. Ini, ini, ini, kamu, biar dikasih <tuh> ini. Ayo, siramair, kakinya ke Coba, siram air, kakinya -kaki di dadung mana ini? <SILENCIO> wah, sudah bisa kakinya tuh, sudah kelihatan ya tuh, sama kakak Peli tuh yang telanjang tuh kakak Moza <SILENCIO> hey, bisa langsung masak air, masak air langsung berenang bersihkan badannya <SILENCIO> iya, enak aja Ayo, sama pidah, sini pidah, pidah batu. Ayo Bantu oh. Ayo cepat Ayo, kakak moza, bantu eh Datuk, anak paling, batu paling Bantu, bantu pidah tu, sama moza, bantu iya dari sini tuh terus yang banyak oh nggak ada nggak berat kakinya supaya bisa Oh bisa kakak Adil jadi bisa, bisa, berdiri. tidak berdiri kakak Adil hei nah ini bosku sekarang kita intinya makan-makan tuh kita udah bawa nih sayur oke. nangka Selamat yang disantan disantan lah ini sedap Selamat banget, banget. Ya. oke okay kita langsung jam makan bro sama datul nih dia lagi main tumpuk-tumpuk batu aldatul Dato, Dato, bagi apa kamu Dato? Oh, Bro, dapat ikan. Dato, paling Oh, ikan itu kenapa? So, besar. Ikan apa itu namanya? Dadu tahu gak ya, ikan apa namanya itu? Ya, ini didikan. Dato, ikan apa itu namanya? Dato, ikan apa itu namanya? kamu jahit. pidato itu paling suka matanya ya. Ya, paling, matanya, ini, matanya dia. Ya. Aku, aku, aku. Mama nih. <laughs> dari saya Ya ya tante belakang tidak tahu ketawa tuh kocak kocak Tidak terpilih lah Iya, ya, multimik <laughs> <laughs> Aduh, kocak, kocak Kocak, bro Oke, bro, jangan lupa subscribe ya Terima kasih banyak ya, udah subscribe suon. Iya. Eh. lagi Iya. Kamu jangan, kamu anta wan oi good David, David Yaaayyyy nih <SILENGALAN> <SILENGALAN> <we>, <SILENGALAN> <SILENGALAN> Oke okay, guys, itu aja videonya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak ya udah subscribe ya. Oke, okay, sun, aku pamit.